untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia dan terbaru seputar Lesti dan Rizky Billar, tentunya Menemani santai siang kalian saat ini Pemimpin akan memberikan informasi menarik nih di siang hari ini persahabat ya Kita ke kabar pertama Lagi-lagi persahabat ya bikin bangga banget nih nama Leslar Kembali viral nih persahabat ya kali ini Kerudung Lesti Kejora ini sudah nyampe ke acara lapor pak di Trans 7 ada Masya banget ya idola kesengan kita Walaupun tidak pernah hadir di acara tersebut Nama Leslar tentunya selalu ada Masya Allah luar biasa bangga banget ya Mudah-mudahan Nama Lesti dan Bilar ini selalu membawa keberkahan untuk banyak orang Amin Dan berikutnya bersahabat kita simak juga di unggahan terbaru dari Bang Boril di akun Instagram, Bang Boril mengunggah fosingan foto nih, momen di acara festival Ramadan. Kita salvok dengan kata-kata yang sangat luar biasa, dituliskan lewat kalimat caption. Bismillah, tidak semua orang paham dengan kondisi kita dan tak semua orang mengerti apa yang kita perjuangkan. Kita hidup di sini untuk menjalani kehidupan, bukan mengenyangkan anggapan orang. Dan ada hinaan yang harus kita bungkam, tetap semangat, dan lihat ke depan selagi masih positif. Wow, Masya Allah banget persahabat ya. Ini kata-kata bijak dari Bang Boril. Masya Allah luar biasa. Tanggapan komentar pun banyak sekali. Diberikan oleh para sahabat Leslar. Yakni dari akun Instagram Hariati Darman mengatakan di kolom komentar, Tetap semangat komandan Salam kompak buat tim Leslar mudah mudahan persahabat ya Bang Boril Ini selalu sehat dan selalu bisa menjaga Idola kesayangan kita Karena Bang Boril ini adalah Orang yang sangat setia Kepada Lesti Kejora Dan Rizky Bilar Berikutnya persahabat Kata bijak pun Ini diunggah oleh Leslar saja Disimak diperhatikan ini baru saja diunggah Sabar Menghadapi segala cobaan yang ada, tidak dihadapi dengan cacian, tidak dibalas dengan makian, tapi dijawab dengan produktivitas, kualitas, dan terus menjadi bermanfaat. Masya Allah, ini kata-kata bijak luar biasa juga. Mudah-mudahan kita sebagai fans sejati harus terus berbuat baik dan kompak, terus persahabat ya, menjalankan yang positif untuk selalu terus mendukung, mensupport, dan mendoakan. Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar. Dan selanjutnya kita simak juga persehebat. Ada vitamin bahagia di siang hari ini. Aduh, dikasih senyuman nih siang-siang oleh Abang Fatih yang sangat luar biasa. Ini diunggah Ayah Kejora yang direpost kembali oleh aku Lesti Bilar tim. Masya Allah, Ayah lagi mimpi ya, katanya tuh dikasih senyuman aja nih oleh Abang El. Luar biasa, mudah-mudahan saya selalu untuk baby L Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Dan mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan ya Untuk kita semuanya, amin Komentar pun sahabat tentu banyak sekali Diberikan oleh para sahabat Leslar juga Yakni dari akun Instagram Bunda Ochna 98 mengatakan Model tidurnya mirip Bunda L ya Setengah melek kalau tidur Ini emang abang L Tentunya kolaborasi, tentunya antara Bunda Lesti dan Papa Bilar ya. Kita tentunya dibuat bahagia dan happy banget nih siang ini dikasih senyuman langsung oleh Abang Fatih. Dan selanjutnya persahabat kita mampir ke Ugahan Indosiar. Indosiar, 3 jam yang lalu memposting foto Bunda Lesti dan Asila Maisa momen ketika gladersik, persahabat ya. Kita juga sampai dengan kalimat caption yang dituliskan. Wah, gimana-gimana penampilan Dendek Lesley Kejora dan Terea Alsila Amaisa Semalam bagus banget merinding Katanya tuh, pastinya dong Penampilan idola kesayangan kita, duet bareng dengan Asila memang tentunya Duet yang sangat apik Membuat kita terpesona Merinding, mendengar suara Dari mereka berdua ini Masya Allah, kita masih menunggu kejutan Dan pastinya kabar terbaru berikutnya Di siang hari ini Jangan kemana-mana persahabat, tetap stay tune terus di channel ini ya, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.